Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ngaos, ngaji obrolan zaman sekarang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala bersama saya Hasan Nawardi. Kita akan kembali berdiskusi, berbincang salah satu tema yang diusulkan oleh kawan-kawan Ngaos adalah tentang galau. Kita sering mendengar anak-anak muda ya, dikit-dikit lagi galau, saya galau ya. Nah, apa sih sebetulnya galau itu, ya? Ya, kapan uh, makhluk bernama galau ini datang kepada anda, ya? Uh, ada mungkin teman-teman yang yang punya yang sudah bisa mendefinisikan ya ketika mendengar kata galau apa sih yang terlintas di kepala kita ya nah. membuat definisi itu memang tidak mudah ya tapi bisa kita uh, mem mem memahami sesuatu mendefinisikan sesuatu dengan cara memberikan contoh ya Nah Biasanya galau itu sederhana, sederhananya atau kata lainnya adalah bingung. Ya, Kenapa seseorang bingung? Seseorang yang eh, mengalami kebingungan ketika dihadapkan dengan dua pilihan atau bahkan lebih yang sama-sama positif, atau sama-sama negatif. ya Kalau dua pilihan, yang satu positif, yang satu negatif, ya nggak mungkin. E, me, apa Galau, ya tinggal ambil aja yang positif. Tapi secara umum kita merasa bingung, merasa galau ketika dihadapkan dengan dua pilihan atau lebih yang sama-sama positif, dampaknya itu sama-sama positif atau sama-sama negatif. Yang sama-sama positif, misalnya anda, ya teman-teman ya -teman eh, diterima di dua universitas dan dua-duanya kampus ini termasuk kampus yang anda dambakan. Kampus A menerima anda, kampus B juga menerima anda, ya. Atau anda diterima di kampus terbaik di. Dalam negeri di Indonesia dan juga diterima di kampus di luar negeri, Anda galau, Anda bingung. Memilih kuliah di dalam negeri atau di luar negeri, ya? Memilih kampus A atau kampus B juga. Contoh yang lain, misalnya, ya, teman-teman, sahabat Ngaos ngaji obrolan zaman sekarang yang belum menikah ini, ya, bukan yang sudah menikah. Galau, bingung ketika dihadapkan dua pilihan calon pendamping hidup Ya Milih si A atau si B ya Atau mungkin pilihannya lebih dari dua Ya Milih si A atau si B Si A baik Si B juga baik Ya Nah Jadi Anda at dihadapkan dengan dua pilihan yang sama-sama sama-sama baik, baik, ya. Contoh yang lain kita kasih lagi, misalnya di hari yang sama, di jam yang sama, Anda mendapatkan dua undangan dari orang-orang yang sama-sama dekat. Ya, di hari Sabtu atau di hari Minggu, Anda mendapatkan dua undangan. Waduh, ini mau yang mana nih? Jamnya sama, harinya sama. Hadir ke undangan si A atau ke undangan si B. Uh, bingung ya, bingung ketika itu. Nah, supaya tidak terlalu jauh, apa itu galau atau bingung, saya akan uh, minta bantuan uh, ke uh, KBBI. Ya, kamus besar bahasa Indonesia, uh, apa itu galau? Ya, di sini ya. Di kamus KBBI online galau diartikan dengan tidak karuan pikiran tidak karuan atau kacau, ya sebuah perasaan yang mengungkapkan rasa bingung, ya tadi ya kenapa bingung karena dihadapkan dengan dua pilihan ya yang sama-sama positif atau sama-sama negatif. Nah, bagaimana solusinya? Ini yang terpenting, ya. Apa yang harus kita lakukan ketika mengalami kegalauan? Ya, jangan berlama-lama galau. Menurut saya, yang pertama, Anda harus berpikir lebih jernih, berpikir lebih tenang, memilih antara dua pilihan yang membingungkan itu. Ya. Lalu Anda bisa melakukan prioritas atau memilih salah satu yang terbaik di antara dua pilihan yang baik atau memilih dampak yang nilai buruknya lebih minim di antara dua pilihan atau lebih. Ya. Itu ketika Anda sudah bisa melis ya bahwa ini dampak positifnya lebih banyak daripada yang satunya maka pilih jatuhkanlah pilihan anda kepada yang nilai positifnya atau keuntungannya lebih banyak maka pilihlah di situ ya Anda mau di kuliah di Surabaya atau di Jakarta atau di tempat lain maka anda bisa menghitung-hitung kosnya atau suasana kondisi sosialnya atau rating kampus dan berbagai pertimbangan yang lainnya sehingga anda jatuh pada pilihan yang terbaik ya tidak perlu galau ya misalnya ketika anda mendapatkan undangan di hari yang sama ya anda dua-duanya dekat tapi tentu ada yang lebih dekat ya di antara dua-duanya itu atau, kalau emang betul-betul sama-sama dekat, sama-sama saudara, sama-sama teman dekat, maka mau tidak mau Anda harus memilih dan harus cepat, ya. Tidak perlu berhari-hari untuk menentukan undangan A atau undangan B, ya. Ketika Anda sudah menjatuhkan pilihan ke A atau ke B Maka yang perlu dilakukan Misalnya ketika Anda memutuskan untuk menghadiri undangan A Maka Anda meminta maaf kepada B Karena ada undangan yang sama Atau Anda bisa datang sebelum hari H-nya Datang setelah hari H-nya Atau menitip sesuatu kepada kawan Yang akan datang ke undangan si B Ya Uh, jadi, lakukan prioritas ya. Per, uh, cara yang lain, saya kira ya, ketika Anda mungkin masih agak kesulitan melakukan prioritas, Anda mintalah bantuan seorang mungkin konselor atau seseorang yang menurut Anda uh, punya kemampuan atau pikiran yang lebih jernih, melihat sesuatu lebih bijaksana ya, karena... Teman-teman ya, Ngaos, sahabat ngobrol Sahabat eh, ngobrol tema-tema eh, zaman sekarang ya Sahabat Ngaos eh, Ketika kita eh, menilai sesuatu yang terjadi pada diri kita Terkadang eh, subjektivitas kita main Tapi ketika orang lain yang melihatnya Dia tidak ter... Eh, kait dengan apa yang sedang kita alami, sehingga dia bisa menilai, bisa melihat sesuatu lebih objektif, bisa menilai sesuatu dari berbagai sisi, ya. Nah, atau seorang konselor yang memang dia punya kemampuan, ya, untuk membantu kita keluar dari kegalauan kita, ya. Nah, cara yang lainnya, sahabat-sahabat, teman-teman ngawas yang dirahmati oleh Allah adalah dengan istihoroh ya ya kalau tadi kita meminta bantuan kepada konselor kepada sahabat ya kira-kira antara dua pilihan ini menurutnya mana yang terbaik bagi saya ya sama tapi kita memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberi petunjuk, diberi hidayah, diberi tanda-tanda mana yang terbaik untuk saya pilih. Ya, ya, jika Anda bisa melakukannya sendiri, lakukan sendiri. Tapi Anda juga bisa meminta bantuan orang lain untuk melakukan istiharoh terhadap dua hal atau beberapa hal yang membuat Anda galau. Selanjutnya tinggal memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan yang terbaik ya tawakal pasrah total ya segalanya kepada yang maha kuasa, yang maha tahu apa yang terbaik bagi diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa antuhibbu syai'an wa huwa lakum." Ya, kita menginginkan sesuatu tapi itu tidak baik sebetulnya bagi kita kita menolak membenci sesuatu padahal sebetulnya ada kebaikan bagi diri kita ya atau ada sebuah ungkapan dari alibnya Abi Thalib karena Allah wajah kalau kita mencintai sesuatu mengharapkan sesuatu biasa-biasa saja kalau kita juga membenci sesuatu, tolong bencilah ya. Tidak suka terhadap sesuatu itu jangan berlebihan, biasa-biasa saja ya. Ahbih eh, baka hawnan ma asa ayakuna bagi doka yau mama. Wabgood bagi doka. Wabgood bagi yang pertama. Yang pertama cintailah sesu, sesuatu itu biasa-biasa saja karena bisa jadi sesuatu yang, yang kita cintai itu berubah menjadi sesu, menjadi kebencian atau melahirkan kebencian ketidaksukaan pada diri kita sebaliknya juga waboot bagi dokayau mama asa mama kita membenci sesuatu biasa-biasa juga karena bisa jadi sesuatu yang sekarang ini kita benci berubah menjadi sesuatu yang kita cintai, kita sukai. Ya demikian eh, yang bisa saya sampaikan. Terima kasih eh, kepada teman-teman sahabat ngaos ngaji obrolan zaman sekarang ya. Rirahmatullahi oleh Allah subhanahu wa taala wasallallahu ala Muhammad wa Muhammad walhamdulillahi alamin waAllahu almuafik ila